Oke selamat pagi teman-teman. Uh, saya harap di tahun yang baru nih uh, Anda saat selalu dimanapun anda berada. Kali ini kita akan sedikit cerita tentang perjalanan saya uh, dari Wamena menuju Jepura pada bulan uh, November 2020. Nah anda penasaran kan bagaimana ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu. ya oke okay, teman-teman ceritanya nih uh, kami tiga orang dari Wamena uh, sekitaran jam 6 sore kami mulai bergerak menuju Jepura dan sampai di uh, Elilim Ibu Kota Kabupaten Jalimo sekitaran jam 10 sampai 11 malam nah ketika kita sampai di Elilim Ibu Kota Kabupaten Jalimo kita mau lanjutkan perjalanan namun uh, karena malam itu hujan yang lebat, uh, hujan yang tidak mendukung, sehingga kami diri di elelim di Polsek LLIM itu kami ambil surat jalan sekaligus diri di uh, Polsek elelim nah paginya itu jam sekitaran jam 6.00 kami ingin lanjutkan namun karena cuaca yang tidak mendukung hujan masih deras sehingga kami uh, bertahan hingga setengah 7 baru kami bisa lanjut. Karena cuaca sudah uh, mulai membaik, uh, kami kira perjalanan akan mulus-mulus saja. -mulus Tidak <tuh> tahu kami setelah melewati jembatan dan Lilim uh, di mana di situ kami mendapatkan uh, Jembatan kecil yang baru sedang dibangun di situ harus turun-turun dan -turun, tanjakan naik. Jadi, uh, kami kendalanya di situ turun-turun sudah bagus. Uh, namun, untuk uh, naik ke sebelah hanya siap saja karena pecik terlalu tidak bisa, sehingga kami harus tunggu kering sampai benar-benar kering, baru kami bisa naik. Nah, dari pertama kami kira akan naik, ini bisa pasti bisa naik. Uh, Tahu-tahu oh, coba sampai enam kali itu oh, paranya minta ampun sampai sekitaran jam delapan. Nah, yang hal yang buruknya itu oh, hari itu juga hari minggu. Uh, sedangkan kami mau minta ke alat berat untuk timun. Uh, operatornya sudah ke elilim sedangkan hari itu hari minggu dan uh, solarnya pun sudah tidak ada itu yang menjadi kendala Telah kurang lebih jam 8 lebih uh, itu memulai orang-orang dari elilim arah-ara -ara dari dari Jepura mulai berkumpul nah uh, itu sudah sampai jam sekitar 10 nah dari situ baru tarik pakai Uh, manual jadi uh, kami tarik uh, satu trek duluan uh, setelah itu baru bisa baku tarik nah dari situ jam-jam uh, sekitar jam 12 baru kita bisa mulai start sampai dekat-dekat uh, jembatan Yahuli nah di situ kami dapat kendala lagi satu kendala yang memang Uh, luar biasa ceritanya nih pas kita turun-turun uh, uh, dari mobil dari arah Jepura tuh pas turun-turun ini rem putus di tengah-tengah jalan nah sedangkan jalan ini terlalu sempit mungkin satu badan satu badan mobil saja nah kita kendalanya di situ mungkin kita tunggu harus tunggu sampai mobil tuh benar-benar uh, normal baru kita bisa lanjut. Jadi uh, di situ sekitaran uh, 4 jam, 4 jam 5 jam lebih. Sampai-sampai uh, saya ketiduran dalam mobil sekitaran 1 jam lebih lah. Jadi uh, perjalanan saya dengan kawan-kawan memang sangat melelahkan sekali. Uh, sampai di Uh, jembatan Yahuli. Tahu-tahu begini ada uh, satu truk muatannya sekitar 8 ton. Tak balik di situ. Jadi kasihan. Uh, Itu barang-barang kios, barang-barang kios yang mereka bawa uh, tujuan Wamena. Itu tak balik di situ. Uh, di situ mereka minta air. Uh, kami memberikan air. Setelah itu kami sampai di. Puncak Namanya puncak Benawa Nah itu kan uh, Kalau kabut asap Sudah naik sekitaran jam-jam 245 Ke atas itu tidak bisa naik Jadi harus lebih cepat Kita sampai puncak itu Puncak Benawa itu sekitaran jam-jam 4 atau 5 Jadi ya ceritanya <tuh> Orang kalau Sampai di puncak melihat ke bawah itu kendaraan yang naik dari bawah Lihat kayak semut yang naik jadi jalan-jalan uh, Trans Papua ini memang paling ekstrim paling berbahaya uh, jadi uh, untuk video singkatnya uh, bisa lihat ini ini yang du bilang rumah penawa. Okay. Jauh sana ya. Jauh sana ya. Jokowi bangun jalan, tapi jalan-jalan ini paling kurang men tidak mendukung ya, sekali kita kurang kita asam. Oh, sana tuh. Oh, siap, siap, siap, siap, siap, nah, dari situ kami sekitaran uh, jam siap, uh, sore sampai sekitaran jam siap, malam siap, siap, tengah jalan lagi ada uh, sebuah mobil yang siap, uh, gara-gara siap, uh, sehingga kita harus tunggu sampai mobil itu harus benar-benar keluar jadi uh, kami tunggu mobil itu sekitaran tiga uh, jam lebih dari jam uh, 8 sampai jam-jam 10 baru kita bisa start nah dari situ kita mulai start uh, sampai kita tiba di Enawa itu perbatasan kota antara uh, Kabupaten Yalimo dengan Jepura itu sekitaran jam 23 subuh nah dalam perjalanan itu saya sudah ketiruran uh, sehingga sampai di jambatan uh, metuar baru saya kaget bangun dan uh, kita tiru di Enawa Sampai Pagi sekitaran jam 8 8 baru uh, Kita Ke Jayapura Dan sampai di Jayapura sekitaran jam 2 siang uh, Mungkin itu cerita singkat uh, Perjalanan saya dari Wamena Ke Jayapura Hikmah yang saya ambil Dari perjalanan ini banyak trek uh, muatan-muatan berat ya sampai 8 ton yang lalu-lalang walaupun jalannya terlalu ekstrim ya, dan itu menandakan bahwa kita tahu di Papua itu harga hanya sangat we melampaui kapasitas uh, jadi uh, dan itu pun harus oh, melalui jalur udara. Uh, jadi, uh, di sini uh, saya kira dengan adanya jalan Trans Papua ini uh, sangat membantu masyarakat, menggunakan masyarakat dalam uh, uh, ekonomi. Oke, okay, teman-teman, uh, itulah perjalanan singkat saya dari uh, ke Jayapura uh, pada bulan November lalu. Uh, di sini, kalau oh, saya mau sampaikan bahwa uh, jalan Trans Papua itu sangat ekstrim, sangat luar biasa. Dan harapan saya di sini, oh, pemerintah provinsi, ya, pemerintah kabupaten, pemerintah Republik Indonesia harus memperbaiki jalan ini dengan maksimal, agar masyarakat menggunakan dengan baik. Terima kasih. Oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe kalian lah yang akan membangun channel ini menjadi lebih besar. Terima kasih.